Materi yaitu membaca, menulis, dan menghafal. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah membaca surah Atin. Nah, mari kita baca bersama surah Atin. Yang ini Bismillah. Bien. Kita sebagai uh, makhluk ciptaan Allah uh, yang diberi kesehatan untuk jasmani dan rohani, gimana bahwa kita harus semakin uh, akan pikiran kita, kita harus banyak mempergunakan untuk kebaikan. Nah, di sini kita sebagai makhluk yang beriman, kita seharusnya bersyukur diberi kesehatan eh, baik dasmani maupun rohani nah eh, sebelum kita eh, mengakhiri pertemuan kita hari ini eh, baik eh, kita berdoa